Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Lesti Fatih Bilar Yang akan selalu memberikan informasi terbaru, terupdate dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita Leslar tentunya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 Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita langsung diberikan kebahagiaan lewat postingan keasania Dengan ke Al-Kahfi persahabatnya Masya Allah Postingan foto Abang L yang sangat lucu dan sangat benar-benar menggemaskan Tahan henti-hentinya mendoakan yang terbaik ya untuk Abang Fatih Semoga sehat, semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang di postingan ini pun persahabat ya kakanya menuliskan sebuah kalimat, oh my boy, wah wow, luar biasa. Komentar banyak sekali diberikan, diantaranya dari akun Instagram lesti mengatakan gemes banget. Ada juga tanggapan dari akun takdir cinta 2324, masya Allah abang sama babaji luar biasa ya. Mudah-mudahan. Mereka selalu sehat di sana dan mudah mudahan apapun yang dilakukan selalu dilancarkan Amin Kemudian persahabat disimak juga diunggah Bunda Lesley Kejurah kemarin ya Yang mengunggah foto bertiga di akun Instagram pribadinya Alhamdulillah melihat foto ini kita merasa bahagia Kembali aktif lagi, kembali rukun dan kembali bahagia untuk rumah tangga Leslar Kita simak persahabat ya di postingan ini Like untuk foto bertiga yang diunggah oleh Bunda Leslie sudah mencapai satu juta lebih di likes. Wow, luar biasa. Like nya sudah satu juta lebih, percabat ya. Ini menunjukkan begitu banyak orang-orang mensupport idola kesayangan kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Leslar selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran. Dengan orang-orang ini -orang di luar sana, memang masih banyak orang-orang yang tidak menyukai. Tetap, sebagai fans, sejati kita harus selalu kompak, solid untuk selalu mendukung idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat disimbang juga ada unggahan dari L2W. Ada kalimat yang diposting persahabatnya ini spesial untuk semuanya yang sudah mendukung Lesti Keciora di aplikasi Juke. Lesti terhenti di tanding ulang global. Terima kasih usahanya Ford di aplikasi Jukes. Kita mendapatkan informasi nih Kita lihat persab. Ada kalimat yang dituliskan oleh L2W. Terima kasih telah berusaha sampai babak tanding ulang global selangkah menuju final global melawan 4 negara. Tetapi langkah kita harus terhenti. No problem guys. Kita sudah juara lokal dan mencoba melawan global. Dan Vought memang berbarengan dengan Ida Awards Jadi pasti tidak maksimal di salah satu awards Jangan lupa tetap streaming di semua platform musik ya Happy weekend Alhamdulillah persahabat ya Tetap bersyukur Walaupun tentunya terhenti di tanding ulang global Kita selalu bangga dengan Lesti Dukungan memang luar biasa Mudah-mudahan ya Ini adalah kita bisa membanggakan kembali untuk kita semuanya, tetap semangat untuk streaming lagu-lagu Bunda Lesti Kejora. Dan selanjutnya, juga bersahabat ya, kita simak nih, ada postingan vlog terbaru dari Bang Bobby Suarez. Ini persahabat ya, postingan untuk para netizen juga langsung dari pub dance, persahabat ya yang tentunya memberikan bukti bahwa mobil Rizky Bilar itu tidak hasil pinjam untuk para netizen, untuk para haters yang sudah memfitnah, bersahabat ya bahwa Rizky Bilar dibilang mobilnya itu semuanya dapat pinjam buka mata dan buka hati para pembenci kita lihat bersahabat ya di postingan ini sudah dinyatakan langsung bahwa pop dance tentunya memberikan bukti surat-surat mobil milik Rizky Bilar itu sah persahabat ya milik pribadinya Rizky Bilar dan untuk orang-orang yang selalu membenci tentunya stop untuk fitnah idola kita Lesti tidak Rizky Bilar kita lihat juga persahabatnya momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Switi. kalimat caption pun dituliskan yang kemarin bilang mobil-mobil Bilar pinjaman semua Datang aja ke rumah Papa Daniel biar diulek ulak ke matanya Yang tukang fitnah Persahabat ya. Kita lihat juga di kalimat komentar Banyak juga ini tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Musdalifah2437 mengatakan Betul, ada bilang endorse lah Ada bilang mobil untuk konten lah Mau mengikuti Sultan lah Maaf yang bilang begitu Lihat, itu ada semua BPKB-nya Mau bilang apa lagi? Pasti mau bilang lagi keluarga bilang sombong Pamer-pamer lagi rumah ngontrak lah pokoknya Bilar itu branded karena dibiayai sama istrinya Pokoknya kalau buka FB sama IG dan akun gosip sakit hati baca komen-komen yang selalu menyudutkan Bilar dan keluarganya Kasian mereka bukan membela Bilar sama keluarganya Tapi dari dulu dipandang sebelah mata apalagi ada kasus ini tambah diremehkan lagi Aku bukan billowverse, ya. Akun fans dua duanya dari dulu saya kenal. Dede waktu di A1, tapi baru saya ikuti setelah sama Billar. Oke, okay, Itu persahabat ya yang bilang pinjam untuk semua mobil milik Rizky Billar. Pub Dance menunjukkan bukti surat-surat mobil. Persahabat ya, bahwa mobil milik Rizky Billar itu sah milik pribadinya. Tetap kita sebagai fans hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Leslar selalu di jauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga ada kalimat Kata-kata bijak juga nih Dari Elfad 21 Tetap sederhana, harusnya kesederhanaan Terus dipupuk, karena sederhana Dan sahaja akan membuat seseorang lebih Banyak bersyukur, rendah hati Dan tidak mudah menyombongkan diri Ada juga kalimat caption panjang Yang dituliskan kesederhanaan akan selalu dikaitkan dengan nominal dan finansial tidak perlu menunjukkan eksistensi dengan lapisan mahal karena sejatinya kualitas seseorang adalah sifat karakter keilmuan, karya, etika dan hal-hal lain yang berasal dari innernya. Tak ada guna sandang dan papan mahal, tapi diri tidak dibaruti dengan kredibilitas diri yang baik. Yang sudah sederhana dan bersahaja jangan terus diterjunkan ke dalam lembah kemewahan. Hingga lupa dengan berbagai hal yang harusnya dilakukan sebagai manusia. Yakni memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan. Pengingat untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Yuk bersahabat ya, sebagai fans kita juga harus tetap menjadi fans yang baik. Selalu mendukung karya-karya idola kesayangan kita dengan tetap sederhana. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di siang ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Lesti Fatih Pilar yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Selangkah berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.